Beraninya pakai akun bodong. Hi, pakai akun bodong. Baru saja Lestri live bersama Sania. Tiba-tiba muncul Markona sehingga Lestri damprat. Mereka, Markona yang pakai akun bodong. Yuk simak ini live secara lengkapnya. Produk murah, mah, parfum murah, gini. Beli, beli. Ya. Kan kemarin beli itu THR. Jus mm. beli, beli, beli. Ya, udah, adanya, udah, udah. Udah, udah. ada udah. Udah, udah. Udah, nih Udah, yang Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. ada Udah, udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. tuh Udah kayak baju hitam itu utama ya itu kelihatan banget kalau misalnya dibagi apa ya, lagi jadi ada mengkilat mengkilatnya gitu Ke keceretnya bris iya maaf maaf dari kemarin yang marah gara gerak kicirk apa ya, maaf ya nggak apa apa tahu kan biar rame ya, kenapa rame. sih ini yang aurora favorit aku juga kalau kalau pesan parfum kirim ke Sorong bisa enggak bisa? bisa dong, Indonesia bisa. Se-Indonesia Sorong itu Papua. Iya kan? Iya, Sorong. Sorong. Aku pernah ke Sorong, aku pernah ke Sorong. Aku, soro. aku dengarnya Solo. Solo. Iya, ya, aku bang. juga dengarnya Soro. Iya, aurora. Eh Soro dan itu. enak banget. Aku lagi pakai yang azur, wanginya lagi wangi lemon. Iya, Papua Barat. Ya, iya kan? Aku Pernah ke soalnya. Nge-like no, katanya karena hujan, iya jadi gangguan ternyata. ininya tuh dari situ hujan. Gangguan, cenah. Kebiaran ada. Sebentar lagi dia nanggung soalnya aku bilang selesai dulu nanti kalau nggak diselesaiin dulu dia keluar masuk. Hmm. Iya benar, itu yang botol oh, botak -tong Aroma buah yang mana yang aku pakai tuh tadi aroma buah yang azur tuh wanginya kayak lemon pear gitu. Kalau yang oh, oren batu tuh yang oren tuh air lagi. Gelaywa jadi manis, abang. El, bobo kau udah bangun tadi. Dia bobo jam berapa ya? Kebangun karena aku teriak. Iya, yeah. yeah. eh, aku nih bayar kuliah dulu, bentar ya. Serius, <tuk> bisa ini bayar kuliah sambil live. Apa namaku udah izin? ya, ini yang ini katanya. Ini apa? Oh iya benar. apa, aku dia bagusan yang beige. Apa ini? Gelapan um, ya. Gelapan. Iya sih. Apa yang beige? Dimba dong. J S. Iya sih gelap. Oh iya dia jadi gelap ya. Kamu tuh jadi gelap. Memang pasti satu tun, Apalagi ini cahayanya cuma nyolatnya ke muka. Iya mungkin karena terang karena dari lampu mm -hmm. kan. Nonton kita live TikTok, Shopee, Cruise, murah-murah. Oke, oke, oke. 21, katanya ya, ya, ya, 21 apa ya? 21, letung istahara. Ada istahara, udah coba buat ibu-ibu remaja juga bisa pake. Dia parfum non alkohol, jadi wanginya tahan lama dan udah gitu bisa dipakai sholat ayo non alkohol kan Nah, nah misahara ini kalau kamu mau beli satuan harganya di 40 ribuan aja Betul. Wanginya juga banyak, cara pakainya gimana dia itu kayak minyak-minyak uh, yang suka dipakai sholat Jumat gitu loh yang ditaruh di Lengang gini, terus dikebelakangin Atau kamu mau taruh di daerah bawah juga bisa Harganya cuma 40 ribuan aja Wanginya Tolong. ada banyak, ada vanilla, pomegranate, oat, raudhoh, coklat, quiet, rose Ada bubble gum juga Pokoknya banyak kamu cek-cek dulu aja Nah sekarang bisa dipaket bundling ya guys harganya cuma Rp 133 ribuan aja kamu udah dapetin uh, sabun Intimate by Sarah Ahmad dia srop srop srop andalan kita nih guys sebagai ibu-ibu ya ini dipakai untuk di daerah bawah untuk mencerahkan ya guys setelah itu ada Miss fish spraynya juga aduh ada ininya spray ini nah spraynya itu wangi banget ya kegunaannya apa maksudnya kan, ya? kegunaannya itu untuk yang tadinya punyanya kalian oh hmm. gitu jadi hmm, hmm. gitu guys Sabun dan spraynya juga kamu dapat, juga taharanya dua, tinggal pilih seperti itu, guys. Langsung aja di order sekarang juga. Masih, eh, mana-mana. Mana-mana. Iya. Mana, mana? So, eh, hey, kalau mau ngatain orang tua, jangan pakai fake account yang sayang. Eh, eh jangan Eh, masih aja zaman sekarang masih suka head-head komen -head deh. Ah, ya, mending belanja. Ini enak banget tahu. <sukur> uh, cobain deh. Dia cemilan sehat, tapi aman kalau mau diet juga coba. Dia coklat ya, yang dede pegang itu crunchy coklat bar. Rasanya enak banget dia walaupun dark coklat, tapi dia manis, ya kan? Enak banget ya. Harganya juga cuma 25000 aja Ayo mulai sekarang kita move ke camilan sehat Yang aku pegang sini itu namanya granola chips Jadi granola-granola yang biasa kamu pakai buat uh, maska, makan sarapan gitu ya Tapi ini crispy-nya Nah kalau yang ini iya. Almond Choco Almond Cookie Jadi dia kaya serat, udah pasti ngenyangin juga cemilannya Dan harganya murah banget Di kita harganya cuma Rp 25 25000 an aja Oh, hmm. jadi kita beralih ke makanan sehat ya kak Iya mulai oh. sekarang, karena aku udah ngedekin suntik Enak banget walaupun ya dibilangnya di makanan diet Tapi ini enak banget ya ayah Hmm Nah, aku bakal Sepil. etalase 9 dan tiga ya, belas, Etalase sebel s sembilan ada. Las serum dari skin, oh. Nah. Hmm. main Insya Allah aku hadir Insya Allah. Gimana? Oh. Oke. Okay. Las serum in there. buat. Oh, <laughs> La serum ini bagus banget ya, mata dede lentik kan walaupun terkena panasnya kan, pakai eksent tetap bulu mata tetap panjang-panjang karena dede selalu pakai si La Serum Bc Skin ini. Selain untuk uh, bulu mata dia juga bisa buat alis ya, untuk melembabkan, merawat. Jadi nggak cuma rambut doang, nggak cuma muka doang, tapi bulu mata dan juga bulu alisnya harus dipakai serum bulu mata yang untuk juga ya kak? iya bener banget berapa kali tahu harganya berapa? berapa ini? kamu kemarin berapa? untuk puluhan kak? Huh? sekarang 49000 aja 49000 eh, aja benar kita sel bener-bener iya, selnya lagi besar-besaran banget Amin. atau kita juga punya nih si lip serumnya yang tadi dede paket Lip serumnya ini bagus banget untuk anti aging ya. Dan warnanya senatural itu even kalian nggak pakai lipstick tapi kalian pakai lip serum ini warnanya tuh udah natural banget, udah kayak warna bibir asli. Kak, gimana cara pesennya? Ini kalau yang aku pakai lip serum begini, ya aku gak pakai nama? Kenapa? Itu namanya gak diganti. Biar ya, oh. kenapa aku membodong? Udah, aku membodong. Ih Beraninya pakai akun bodoh Ih, berani pakai akun Si user 650138330 Yuk bikin dedenya happy <laughs> Jangan komen-komen yang kayak gitu Mending ke lapak lain aja ya Karena so, di sini so, so, hmm. Karena di lapak sini Itu khusus untuk toko Leslar Jadi produk-produk approve banget si Dan gila ini ya shopping ya guys Shopping sama granola aja Betul banget Betul banget Stigfar, mm -hmm. banyak pakein Zikir ya. mm -hmm. jangan Ini kok oh, emaknya yang Ini bener oh, Ini granola kalau kan yang biasanya pake susu Coba ini kasih Ini apa? Gak tau Undi sepil apa lagi guys? 13. 13. Baju Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukan agar tambah seru kuwan mereka berdua